Cermati pergerakan GBPUS jika harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,41738 sampai 1,41969 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPUS kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.41099. Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.41738 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.42324. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212